suatu hari tanpa sengaja kita bertemu aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta hati ini kembali terus Tuhan, ku cinta dia Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia Butuhkanlah rasa cinta di hatiku Hanya padanya Jauh, oh Jauh waktu berjalan Kita lalui bersama Betapa di setiap hari Hujan cinta padanya disintai oleh Cool. Di hatiku Hanya padanya Untuk dia Hanya padanya Untuk dia dear yeah.